Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi bersama saya di channel info niaga Di konten kali ini saya akan memberikan tips Cara membuat atau menampilkan subscribe dan like di video kalian melalui APK Kin Master. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah tahu eh, mengenai cara men menampilkan tombol subscribe. Dan video ini saya ajukan untuk kalian para pemula yang sedang terjun di dunia YouTuber. Oke. Okay. Yang pertama-tama, yang pertama kalian siapkan aplikasi Kinemaster. Setelah kalian download aplikasi Kinemaster di Google Play Store, akan muncul menu seperti ini. Setelah itu kalian klik buat baru. Ini ya. Di sini ada ada beberapa rasio aspek. Dan kita klik sesuai kebutuhan Kak ke kebutuhan kalian karena kebutuhan kalian sebagai youtuber kita klik icon youtuber ini lalu klik berikutnya nah jadi akan muncul eh, gambaran seperti ini nah di gambaran seperti ini kalian cari video kalian yang ingin kalian upload di YouTube misalkan untuk video kita ambil salah satu contoh video ya misalkan video ini kita pilih Oke ini menyesuaikan kita tunggu sebentar Kita centang nah Ini adalah Ini bayangkan kalau ini itu Video kalian Video rekod kalian yang ingin kalian tampilkan Di uh, youtube nah, Lalu bagaimana caranya Menampilkan subscribe Tombol subscribe dan like yang pertama-tama kalian pilih tempat di mana tombol subscribe itu muncul. Biasanya tombol subscribe itu terletak di awal video. Biasanya enggak eh, awal-awal banget, kita jeda mungkin eh, sekitar 3 menit seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini menit ke itu detik ke lima Setelah itu kalian klik lapisan jangan klik media ya kalau media nanti munculnya di menu utama kalian klik lapisan nah di dalam lapisan ini ada beberapa fitur media efek stiker teks tulisan tangan kalian klik media nah nanti akan muncul seperti ini lalu apa yang dicari kalian cari mentahan subscribe jadi sambian sebelum membuat ini kalian cari mentahan subscribe seperti ini nah karena saya sudah punya saya tinggal memasukkan biasanya banyak di grup-grup e, mentahan subscribe kayak gini jadi kalian tinggal minta ke teman kalian atau nanti e, saya taruh di deskripsi grup di Google Drive kalian bisa download pertama kalian klik ini ya Oke okay, sudah masuk kita klik centang tadi nah seperti ini kita sesuaikan ukurannya dulu untuk ukuran misal kalian suka ukuran yang besar jadi ya seperti ini tapi kalau misal ukurannya cukup kecil kalian taruh agak ke atas sedikit nah seperti ini selanjutnya kita hilangkan hijau-hijau yang ada di e, mentahan subscribe ini caranya bagaimana kalian klik icon subscribe yang di bawah ini e, kenapa kok terletak di bawah karena itu lapisan jadi itu dia ditumpuk di video utama kita yaitu ini jadi kita klik mentahan subscribe ini kita cari menu di pojok kanan sini kita cari menu kunci chroma di ini ada tulisan kunci chroma kalian klik nah setelah itu kalian aktifkan aktifkan nah jadi hijaunya hijau-hijaunya akan hilang di sini ada warna kunci yang dihilangkan dan di sini saya kasih hijau karena yang kita hilangkan hijau setelah itu kita klik centang nah jadi hasilnya seperti ini An ally has been An ally has been nah seperti itu eh uh... Untuk konten terserah, ini saya hanya mengambil contoh konten-konten yang ada di video saya. Sekarang bagaimana cara menampilkan like, Bang? Nah. Caranya sama seperti kita e, memasukkan tombol subscribe ini. Pertama kita harus cari tempat di mana letak like itu akan ditaruh. Misalkan like-nya ditaruh di tengah-tengah tombol subscribe ini ya Oke, kita di tengah sini Klik lapisan lagi, jangan klik media Karena kalau kalian klik media, nanti munculnya di atas sini nah, Tapi kalian klik lapisan Klik lapisan Lalu klik media Setelah kalian klik media kalian cari mentahan like nah di sini saya ada mentahan like bagi kalian yang belum punya nanti saya upload di google drive kalian tinggal download link ada di deskripsi channel oke seperti ini kita pilih ukuran biasanya like nya itu di di kanan bawah sini ya. Kita sesuaikan. Ya, terus ini Lalu seperti biasa kita kunci kroma. Kita kunci kroma seperti ini. Kita aktifkan. Lalu kita centang. Nah, kita lihat hasilnya. siapa kita evaluasi sebentar. Oke. Okay. Oke. Okay coba kita putar nah lebihnya seperti ini Oke. atau mungkin kalian bisa taruh di di belakangnya sini caranya gimana kalau kalian mau ingin memindah kalian perbesar gini Nah, terus, kalian klik ini. Kita pindah, misalkan kita pindah di belakangnya saja. Nah, itu kita kembalikan durasinya tadi. Durasinya oke, durasinya. Setelah itu, kita pindah lagi. Kita pindah di belakang saja, misalkan ya. Kalau selera kalian itu di belakang Kita pindah Jadi ntar jadinya seperti ini Kita perkecil lagi Oke okay. Ini durasinya gak, gak lengkap, kita perpanjang lagi sampai uh, ya. Ini oke, kita ulangi. Kita pindah lagi di tempat, misalkan di tempat di belakang seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Setelah kalian selesai bikin ini, uh, editan kalian yang lain juga selesai lalu kita simpan. Bagaimana caranya simpan? Oke, kalian klik menu icon di atas. Oke, kalian pilih rasio bebas ya rasio. Lalu lalu kalian ekspor. Ya, nah, kita ekspor. Kita cari. Dan hasilnya nanti seperti berikut ini. An ally has been defeated. Double kill. <laughs>